hai <coughs> Musuh per Musuh per sapa ne ko tinggal di mana Musuh per Musuh per sapa ne ko tinggal di mana Sudah lama ku tratau kalau saya ini ada di kau sumpah saya ini suka ku Sudah lama ku tratau kalau saya ini ada di kau sumpah saya ini go oh.